Apa basah. emang bahasanya bukan embun? Nah. <laughs> Oke, kembali lagi bersama Arma Jadi, hari ini kita mau trabas di minggu terakhir sebelum puasa, Anjay jarang-jarang sih terabas. Baru sekarang lagi terabas. Ada polisi bego? Ada polisi. Nah, ya. polisi di mana? Ada di depan tadi ay. Polisi kini kota baru. Security. <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> sekarang kita pakai gas-gas. ini udah pakai mantau lagi. Eh, Mas, mas udah sakit. Besar Tawa lagi lu <t sees him> e gimana sih? <lur>, lu, lu keluar apa dulu? Ucarat. Kita ke jalur Apa tadi namanya Gurtil Gurtil kalau nggak salah? Kebetulan ada event juga hari ini event, event Tanjakan sih Lu, lu terabas apa mau jajan? cuma nyari sarapan doang udah jauh-jauh dari Jakarta cuma nyari sarapan doang pakai telan terabasan <tos> kita lanjut sekarang baru naik ke jalur jam berapa minyak? sekarang apinya ke 10 kita nunggu rombongan dulu aman bos aman bos oke okay, kayaknya pas sini masih gini gue kurang kempes kayaknya, nah licin, kaku anjir pakai sepatu, soalnya udah apa, jarang-jarang terabas kan, jadinya kaku anjir, pakai sepatu. Ayo uh rame Ini juga acara baksa sih Tapi ngomong Tadi acara 50 teh Upamnya acara Tujuh ayo acara anak keras, boy, yes. si Ajis ngapain diem di situ aja? Kita nyangkut di atas bro, dari tadi pas naiknya lupa ngerekam lagi. Eh. Anjir lihat itu turunnya aja huh. ngeri gitu di uh. Eh, eh, eh. eh dulu. Turun enggak usah nyalain mesin. Gigi satu aja. udah sampai atas sini aja kita balik lagi nggak oh, balik lagi, Enggak, balik lagi. Balik. Balik. paling susah itu motor penjakan tingginya aja kuliatin tingginya cuy tapi tunggu ada yang naik takutnya nanti naik bro udah kita turun lagi jangan ada yang dulu turun masalahnya gua mau naik gua mau turun ini Eh maksudnya jangan ada yang dulu Jangan dulu ada yang naik Tadi Kecegat di sini karena ada yang jatuh Akhirnya berhenti Tengah-tengah Terus tadi di atas juga ada yang jatuh lagi uh. Mesinnya malah nyala Ini padahal kontak malah Hah? Apa? Mana mau naik nggak? Ambil kanan aja itu Sana apa sini? Lewat mana? Lewat mana? Lewat sana sana Encing, terus ngapain gua lewat sini ke sana? Terus gua muternya gimana nih? Mundur dulu. Salah jalan, cuy. Janganlah saya soalnya saya sesat karena jalan jadi Gitu jalurnya, Cik. muter Kang mau muter. Oh, okay. Salah jalur ini. <laughs> <Dua> orang <laughs> nih. di sini. Aja. Pemandangannya bagus ya. Nah, nanti kita lanjut lagi di atas apa? Ninjanya rungkat. Ayo <laughs> kita tarik coba. Atas. Eh. <laughs> Ih eh. Susah kalau nggak pakai tali. Ini jalurnya lewat mana? Katanya salah. Katanya salah. Tuh. Si Om turun ke bawah, anjir! Sendiri, si Om ya. Omnya capek, Kita <tuh> istirahat dulu minum. Gak ada warung Om, ada. Kalian kita nonton-nontonin -nonton tanjakan lah. Mana mau minum kan? Uh, ini tanjakan gila, gitu. kan? Ini tanjakan yang mana ya? Setelah dulu lah minum Ya, kita nyobain tanjakan lagi daripada penasaran ya kan cum di mana kan? ah. daripada kita penasaran mending kita coba saja tanjakannya juga anjir tanjakannya tuh, yang kiri nih kita lihat yang kiri apa yang kanan kanan emang ada anjir berarti mau pesan kiri doang Lagi ya, dengan <laughs> coba lagi, cuk. Ini mau turunnya gimana? Kalau ada yang naik terus, gak ada yang naik, ada yang naik lagi. Mas, saya kalau turun gak ada yang nahan dari bawah, dari ini nubruk atau... panasnya cuk. Cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk. Aja kita ganti baterai dulu balik tapi sebelum balik kita ke tanjakan yang sebelah dulu lihat yang depan gitu. tadi mah rame cuma nggak tahu sekarang kayak udah nggak ada suara-suara pasti lah Ah. ya, langsung karena ada penumpang ditarik langsung. Barbar -bar, ngidit. Barbarnya teh barbar plus anjing bubluk sakitannya. Busih, Cok. Landpas. Kenapa disimpul lagi? Tadi harusnya kita. Lubuknya berisik gitu, Bang. Oh, gua cerahin hmm. langsung. Tadi lo kok kalah? Enggar copot. <laughs> Tadi jatuh soalnya pas tanjakan. Bukan jatuh sih. Jadi motor kelempah Nama saya dilempar ke kiri Lempar ke kiri nyangkut di pohon anjir. Ke netral lagi gitu. Dilempar ke kiri Udah gitu Nyangkut di pohon eh. ah, Udah ini mah Calon-calon Ganti handguard baru ini mah. Jatuh kejepit di pohon sama Mari pulang mari Jujur-jujuran Kalau dibandingkan sama WR Trabas Aing lebih milih motor ini Soalnya lebih ringan Lebih ringan terus tenaga lebih gede Ke bawah, kayaknya. laparannya yang belum makan nasi dari pagi Hah? gua belum makan nasi dari pagi cuma makan ketan doang gua. Ya, sama, sama Gue oh. lu makan cilor makan cilok semua lu tadi lu mah lu mah perginya tadi kebanyakan makan lu pas pergi kebanyakan makan tadi makanya tanjakan gak kuat lu Mana ada? <laughs> Gua naik lu ya. Mana ada? Ada videonya. Gua melipir karena jatuh motor jatuh ya, malang jalan ani. Ya. Udah mah motornya nanggung berat badan berat dosa lagi. Ya. Enggak enggak Apa kenapa bagaimana dan kenapa? Wah, bis, bisa nyangkut gitu anjir. Nanti jalan ya. Enggak. Patah enggak? talinya nyangkut. Kalau didorong? Coba maju mundur. Coba. Masih bisa bisa, Hah? Bisa. Kita ini udah ketemu bengkel. Yeah. Udah Coba panas. lu tarik. Dia bisa. Itu. udah panas, dia udah panas. Oh iya, nempel. Nempel di kampas. Ayo kapan aja. Mau putloh. Lubung erek dong. Leput. Oh, selip ya selip lah Dari, Tadi udah, udah ngomong kok Udah makan pas selip Motornya nanggung beban si Ajis Beban dosa Badan Butang. Butang. Memang boleh enak